Kawan Ini tentang tujuan Ini tentang Bagaimana kita mampu memahami Layaknya bagaimana hidup itu berjalan Kita tahu Ada banyak cara untuk kita sampai Pada simpul kebahagiaan Tanyalah Kita harus bertanya pada diri ini Sebab Kitalah yang menjalani Tahukah kawan Apa makna dosa di balik perbuatan? Ya Karena adanya hikmah kehidupan Coba Kenapa setiap kata harus ada lawannya? Ada baik Ada buruk ada benar, ada pula kesalahan Mungkin, itu memang tanda penunjuk kesempurnaan sifat Tuhan pada kita Pernah dengar kisah engkong Adam dan Hawa kan? Awalnya, ketika berada di surga Beliau berdua hanya mengenal beberapa kata dari tiap lawannya Belum tahu bagaimana kebenaran alur kata kesempurnaan Tuhan yang sesungguhnya Sebab, tiap hari, waktu, masa, hanya kesenangan dan kebebasan yang beliau berdua rasakan Bahwa, Tuhan hanya maha kasih dan sayang pada hambanya Oleh sebab itu, Tuhan maha bijaksana Dia yang maha mengatur, membuat perantara melalui larangan makan buah kuldi Tapi karena namanya manusia yang tercipta dengan hasrat tidak pernah terpuaskan Akhirnya dimakan juga Dari sinilah kisah hidup mencari jati diri sebenarnya dimulai Hingga beliau berdua mengerti makna kosa kata baru Bahwa Tuhan juga maha murka. Dan begitulah Mereka diusir terpisah Dari perjalanan itu Satu persatu mulai beliau berdua pahami arti bahwa keberadaan hidup tidak hanya ada kesenangan, tapi ada juga kesusahan, kesengsaraan, mengerti makna penyesalan, lalu terciptalah rasa ingin bertobat nasuha. Pada akhirnya, baru Tuhan tunjukkan bahwa sebenarnya Dia yang Maha Murka juga berbalas Maha Pengampun bagi hambanya. Bukankah itu luar biasa, ya? Ternyata. Alur kehidupan Kesalahan Setiap kejadian Itu sebenarnya wujud kebijaksanaan Tuhan Sebagai pembelajaran diri bagi kita semua Dan biasanya tanpa kita sadari Segala yang sudah ada ini Kita Mereka Semua Bahkan senyum dan tangis kemarin dulu Telah tercatat Sebagai kesempurnaan kudera terbaik dari sang mahakarya yang memang harus terjadi dan seharusnya memang tidak perlu disali, maha kuasa Allah dengan segala kehendaknya. Inilah tekad hidup. Sadar tidak sadar, manusia terlahir ditakdirkan untuk mengejar takdirnya, dan pasti pembelajarannya selalu tertuju agar supaya kesadaran ciptaan kembali pada penciptanya. Semoga kita selalu sadar diri akan makna hidup ini dan mampu bernaung di bawah lindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.